Alhamdulillah untuk fans base dari Leslar Love First World tentunya ini kembali mendapatkan kesempatan untuk bergabung di Komite Internasional Pembebasan Palestina ya. Semakin bangga, semakin bahagia banget kita menjadi tentunya fans base Leslar Persahabati ya, yang selalu memberikan kebaikan buat sesama kita, persahabat ya. Ini tentunya contoh yang baik adalah contoh inspirasi juga buat banyak orang, persahabat ya. Postingan tersebut tentunya telah dipost oleh akun Instagram polisi underscore leslar yang mana dalam postingan tersebut bu Paul juga di sini menggunakan sebuah kalimat kensen di situ dikatakan leslar for atau at l2.id ini kembali mendapatkan kesempatan untuk bergabung. Di Komite Internasional Pembebasan Palestina atau KIPP pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 pukul 15:45 sampai 17:30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung melalui YouTube, Instagram, dan Facebook @actforumhumanity. Persahabat yang jangan lewatkan. Tentunya kalian bisa melihat betapa bangganya Leslar Lovers berada di jajaran seperti orang-orang hebat ini. Keren banget persahabatnya. Semakin bangga persahabatnya kita menjadi bagian dari Leslar. Woh, subhanallah, Masya Allah, bangga persahabat ya Alhamdulillah. Tentunya kita semua pasti bangga. Apalagi idola kita Lesti dan Bilar pasti bangga-bangga persahabat ya. Melihat fans yang selalu memberikan tentunya inspirasi dan kebaikan buat banyak orang. Dan untuk ke kabar berikutnya yang kita lihat di sini tentunya ada unggahan spesial banget. Ini adalah unggahan semalam bersobat yang ada Bang Adlin dan Bang Adi Sky. Ini tentunya di rumah barunya Bang Haris Yang lagi nengokin rumah baru ke Haris Mirza tentunya disitu kita lihat ada Bang Adlin pastinya ada Rizky Bilar Pak Sabat, ya, belum terlihat apa mungkin akan ada kejutan lagi nih buat kita semua Farah fans ya. aduh makin gak sabar tentunya menanti kejutan-kejutan bahagia dari idola kesayangan kita Pak Sabat, ya kayak ini sambil buat konten di rumah Bang Haris Pak Sabat ya, tunggu saja tentunya video-video terbaru di channel Youtube-nya Bang Bilar, mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita Postingan tersebut telah di -post kembali oleh akun Instagram sobat leslar9. Di mengatakan dalam sebuah kalimat caption, "Nengokin rumah baru kakak Haris Pirza sekalian ya bikin konten tuh, buat sahabat ya." Tentunya banyak komentar juga dalam postingan ini. Ya ini dari akun Instagram sipur1102 mengatakan dalam kolom komentarnya, "Ada Adlin tapi Pak Bos nggak kelihatan, ngumpet di mana nih, Pak Bos?" <laughs> Mudah-mudahan saja kita mendapatkan jutaan bersahabat ya, tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan cirukan vitamin bahagia dan gelesti dan riski bilar. Mungkin ini dulu informasi ini siang hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.